Mengapa ada yang ketawa, Raya Ilmu Hakikat? Jadi, orang-orang nanti belajar Ilmu Hakikat, besarnya aku bisa menyatu. contohnya nih, contohnya pun keringki. Wong keringki itu cara saya sekarang, tapi cara hakikat aku. Mereka wong berat, keringki kira nih, Rano tempat Cara-cara keringki-keringki nanti, pondok kira nanti dong. Mereka mutong, dia pondok. Wondok, pencara, pertukaran jadi dia muka ratu panahan kok deh hidup kafe. gara-gara tu panahan terpisahkan untuk di waktu itu bisa pada dalam dalam non pon konflik neng kodein hidup baru kai kesane pangeran pon. Tapi konflik tetap haram lo pengen? Ibu artinya cara syariat tetap haram cara kakekkan maslahat. gara-gara ahli bemaliam perang, misalnya sing literal udah meningkat. Kebinginnya neng kino orang yang terdampar dengan maslahat Malaka atau aceh bagian itu panik yang ini daerah tasik pamitan itu be alim keraton juga kita pangeran-pangeran yang kecewa dengan keraton, mutung metung metu mau sistem keraton ulama termasuk babai-babai matahari ya kurang aini pangeran bung nowo itu itu kan kuasa, nanti pulau kan banyak pulau kan diterbit waris tunggal, pulau ini ngomong baik tidur-tidur nak mutung sing kenanan allah, gue nak mutung sebaru-sebaru allah, kurang muleng kenanan apa? nih pulau terbit apa? gue ini doain sekali mutus, harusnya kemarin diubah, sudah dikirim, dikirim untuk malah apa? malah kiri kiri piram, piram tidak apa? 3D remote kan kau ya? Itu untuk anak-angkatan di syariah tidak sakit, tapi tidak ada masalah. Tapi kemudian sehingga di masalah, ketika wong ahli dore sing pintu-pintu nganggep naik doh hakikat, tapi kau yuk kasani tak diberi wong sari, adikku mulai berkorok. Paham ambil, nak beri hakikat, sakit, kasih kue, toh toh rok yang kau merokok, masuk mei tak diberi apa? Ibu, semua orang Terus, gak bisa. Gue aku kulit. Mau aku besok, lah. Gue mute orang. Mau coklat, empat puluh ribu ton. natin, turun. pak Nak Kau karena syariat nasibnya siap -sy, -sy, mau perahu konten. Oke, kan. Ya, percaya. tetap syariat, kaya, okay, kaya, kaya, ada yang saling. Itu tuh gampang pakanan. Memang Tari, butuh Butuh apa, pelindungnya? kami. Kulit. Kulitnya, kulitnya berambutnya panjen pada akhirnya yang pentingnya beras itu dari beras itu hakikat karena hakikatnya ya semua kamu ambil beras nah itu ulit kalau itu hakikat orang nanti anaknya itu tidak boleh-boleh mereka tidak mengajar cukup cukup, kepinginnya itu beras beras itu ya butuh proses, butuh kulit tidak melindungi butuh kulit tidak nunggu, menunggu Mulai dari jari ulama-ulama di seumur 100 kecuali ilmu syariat atau kekafan. Tafsir. Berko ilmu hakikat yang tidak dibangun dengan syariat itu jadi aliran. Menurut jadi aliran alhamdulillah. <tuh> aliran kitab suci. Itu karena mitos-mitos ilmu hakikat itu katanya tertinggi. Sehingga ya, syariat. Nah, Ketika kata tertinggi, nyonton, deh, ini terbaik. Akhirnya jadi musyrik, jadi macam-macam, kok zaman Hussein al-Hallah, Siti Jenar. Selamat datang selamat Fatwa kalau darah Zaman ya, khususnya alhamdulillah kita kau iri dari anal hak anal hak Aku yokhat Ibu ulama tadi itu Fatwa dipaten Ya sama seperti sisi jenar ketika waktu jadi wujud maning gak lenggang loh ini Baru nak saman mau cokron gada kita pegali jogosung wasisung Sungkuarangan pribon-pribon Ibu yudhi dalil Dalil menusoi ku setingkat pengiran Alasan nek neng gone Quran ana wa nafatsu fihi min ruhi. Ruhi kuwi artine allah Manungsa iku. Wa nafatsu fihi min ruhi. Dadi roh sing neng gone manungsa kuwi ruhi. ruhi Mergo mir roh. Mat-mat templekne mat-mat. Ana are maksud iki jare ulama tafsir kene. Wa nafatsu fihi min ruhi, ayat iki kaleh ruhi, iki makanya setiap tafsir-tafsir saringan Nafsi ini Wanafaktu fihi meruhi Aisholak turruha fihi Atau Bihol kirruhi Fihi Menurutkan abu ma'anani pulgar kan Tentangnya Allah manusia dari manusia sudah disitu Wanafaktu fihi meruhi Wah, kita ngeri loh Wanafaktu lanyo bengsun Fihi yang dalam manusia min Ruhi kesannya kan manusia ya, untuk sidik-sidik bagian yang bisa sifat dari umum <tuk> itu kan lah, ilmu hakikat ini kebetian karena jawa dulu itu sering setengah-setengah buddha hindu percaya gaib-gaib itu kuat wong islam indonesia itu harus syariat lalu kerumuh-kerumuh ilmu hakikat Waktu yang takut lalu kerumuh-kerumuh ilmu apa? hakikat Mana seperti okay, islam gadol, islam bakali, macam-macam intinya kalau sholat Raghilem, tapi tidak tahu ini Allah yang so, penting Allah oh. tapi Raghilem sholat ya gara-gara itu bahwa ini kalau terangnya itu menjadi penting jadi saat ini berarti bahwa syarikat, syarikat, hgk itu satu persatuan satu persatuan yang tidak bisa dipisahkan bahwa ada kasta itu kasta yang dibisahin ulama misalnya orang yang untuk syariat hujjah taklah nggak mudah neng yang tarekat nggak mudah neng hakekat itu bikinan ulama tapi berbeda jalan video sudah bisa tuh dia buatin langsung menculik tael mono hakikat karena berdasar jadi berdasar itu lewat butuh kulit butuh damen, butuh berambut dan sebagainya dan kayak misalnya mutiara hakekat itu mutiara syariat mau kayak perahu ya biasa kayak tengah segora tanpa perahu, tanpa apa, malah gedelep malah mudah bang ini penting kalau terang nonton berisi berkenaan mau bosen-bosen gitu tadi, kita akan terpisah mbl ilmu haqqqaq yang terpisah ada apa? salah seperti ini, saya sering ceritakan ada apa nak sholat, madem ngulan, madem ngetan madem ngalar madem ngidul ketika ditanya, ini Islam terjadi kalau yang madem ngulat itu belum karena kesannya Allah kan di <SILENCIO> okay. barat dong, padahal Quran Kalau sholat hanya barat, Allah hanya dibarat. Dibarat. di di kedua madu ketiga pokoknya <SILENCIO> Untung dia nerai leng, macam Ya itu tak <ternyata>, karena... <SILENCIO> Iku jenis enggak, acara. <coughs> orang kawan cerita setan itu yobintu, pintar-pintar setan itu yobintu. Mereka zaman setan sumpah. Yes. Setan gue rak sumpah. Ketika dilaknat Allah kon metu kau tuan setan Allah sumpah. Semalaatian agung mimpi di idhim, wamin kholtihim, muat aimanihim, muat sama hidhim. Gusti gula gudo menunggu kosong kok arah ngarep arah giri, arah kiri, arah kan. Iku nyamanin saya tan maksudnya gaya gaji sih menunggu takut. Gue pengiran sini ya, berarti berani adopsi selamat di Aceh. Keng putih Gusti, ya gue rai so gudo kok arah gido, ya arah kok arah. Daging arah dulu maksudnya gue Gusti, uang sing utak pikirannya sambung ke arah. Ya pikirannya leng aku. Railing dubi, railing manusia, itu railing yang... saatnya, atau railing tentung, railing makhluk. Jadi <laughs> itu railing begitu. Jadi aku wong wong si disebut inna ibadi leisalahka alim, Sultan. Jadi pangeran orang istilahnya no inna uliyah ibad dan inna ibadi leisalahka alim, Sultan. Wong sih tenang dari kau laku, gak mungkin kegurau. Saya gak mungkin kalah sampai nopo. Jadi aku mau misalnya kau ya pulau disandai tiang tapi untuk musibah ketika diteror kedatatan si kertosentet, ibu tetap mengikini usia dua bahwa kita mau bersaksi yang wujudnya Jadi kok misalnya tetap mati ya di unsur allah, nanya tani selamat ya di unsur no. Lalu uang nak wiscape di unsur no allahiki, ini tenang. Ibu sedih maksud ala didiktilah, nampak tak main lu. Merkolekcape di unsur no. Ibu, kau dawai nabi Ibrahim. ilah ayat saya Saya Minal makro, yusibuni bayaku ku. Payaku jadi dari umpama terjadi. Ikut apa yang Nabi Ilah,